Mulailah bertindak dari yang sudah ada. Mulailah bertindak. Itu yang saya katakan kepada orang yang memiliki keinginan untuk berbisnis atau mencapai sesuatu. Jawabannya sudah bisa ditebak. Kata tetapi, selalu muncul. Tetapi saya tidak punya modal, tetapi saya tidak bisa, atau kata seandainya. Seandainya saya sudah punya modal, saya bertindak dari dulu. Seandainya saya bisa, sudah saya lakukan kemarin juga mulailah bertindak maka jawabannya tetapi atau seandainya lalu bagaimana agar kita bisa mulai bertindak saat masih banyak keterbatasan jawabannya ialah mulailah bertindak sekarang juga mulailah dari apa yang sudah anda miliki mulailah dari apa yang sudah anda raih saat ini untuk mencapai tujuan besar Tentu akan masih banyak kekurangan Tujuan Anda mungkin tidak akan tercapai Jika kekurangan tersebut belum terpenuhi Justru karena itu Mulailah bertindak dengan apa yang sudah ada Untuk mendapatkan kekurangan tersebut Jangan diam Atau malah jadikan alasan Menunggu ada yang ngasih Banyak orang yang mengeluh tidak punya ini itu Untuk berbisnis Kemudian dia ditolong oleh orang lain, orang tua, sahabat, atau saudaranya. Apa jadinya? Meski apa yang diperlukan sudah dimiliki, tetap saja bisnisnya tidak jalan. Sudah banyak kasus nyata yang seperti ini. Karena bukan itu intinya, bukan kekurangan yang menjadi masalah. Tetapi, bagaimana sikap mental anda yang menentukan. Orang berpikir positif, meski dia memiliki banyak kekurangan, ia akan mulai bertindak untuk mendapatkan kekurangan tersebut Sebagai contoh Jika Anda memerlukan modal bisnis sebesar 7.500 Tetapi Anda hanya punya uang 10.000 Maka mulailah bertindak dengan memanfaatkan uang yang sebesar 10.000 itu Teman saya membagi dua uang ini 5.000 untuk bensin Dan sisanya untuk rental komputer Dan print sebuah proposal sederhana dengan modal itu, teman saya mulai berkeliling menawarkan proposal tersebut kepada kenalannya. Setelah berusaha, akhirnya dapat juga modal sebesar juta ratus. Ini kisah nyata, loh, dengan sedikit modifikasi. Ya, ini hanya sebuah contoh. Pola pikir ini bisa dilakukan untuk bidang apapun, termasuk long karir. Jika Anda ingin menjadi seorang bos. Maka mulailah dengan menjadi bawahan yang berprestasi Anda tidak mungkin menjadi bos tanpa memiliki prestasi Kecuali Anda bekerja di tempat yang tidak profesional Masih mengatakan tapi, masih mengatakan seandainya Sudahlah, mulailah bertindak